Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Kepiye kabarmu Dina iki mau? Podho api, sehat lan semangat yo. Sinau boso Jawa ing Dina iki Wayai sinau unggah-ungguh boso Perhatikna yo. Saune Pacelton kita guneman Kudu nganggo Toto kromo sing diarani unggah-ungguh unggah ungguh, unggah -ungguh yaiku sopan santun, Toto Susila, Totopronotoni basaso sing tujuane kanggo ngajeni wong Liiya. Di dalam percakapan kita menggunakan tata kerama yang biasa disebut dengan unggah-ungguh basaso. Apa toh unggah-ungguh basaso iku? Unggah-unggah adalah sopan santun, tata susila, tata aturan bahasa yang bertujuan untuk menghormati orang lain. Unggah-unggah basa Jawa, nuduhake kepribadiani masyarakat Jawa, yen unggah-unggah bosanetrop, atau kese pribadinya luhur. Kosok balini, yen unggah-unggah bosanetolo, atau, kesepribadi asor unggah-ungguh Poso bisa menunjukkan kepribadian masyarakat Jawa. Kalau sopan santun berbahasanya itu baik, menjadikan pribadi kita luhur. Sebaiknya, bila tidak ada sopan santun dalam bahasa, menunjukkan pribadi kita rendah. Nah, bocah-bocah, kakek ya Unggah ungguh basa Jawa kui Kapirang dadi loro Sing sepisan yaiku basa ngoko Sing kapindo yaiku basa kromo Basa ngoko kapirang dadi loro Bahasa ngoko itu dibagi menjadi dua Yaitu Ngoko luku lan ngoko alus Semono ugo kromo Demikian juga bosokromo kromo. Uku kapirang dadi loro. Sama, dibagi menjadi dua. Yaitu kromo luku dan kromo alus. Ngoko luku. Yaitu posok jawa sing kedadean soko tembung tembung ngoko kabeh tonpo kecampuran tembung kromo apa dene kromo inggil dalam bahasa Indonesia ngokolugu adalah bahasa Jawa yang berasal dari kata-kata bahasa Jawa sehari-hari tanpa dicampuri oleh bahasa Jawa yang halus atau kromo apalagi dengan bahasa Jawa yang sangat halus yaitu kromo inggil nah ngokolugu iki digunakake kanggo bocah cilik sing guneman marang bocah cilik. Nah, koyo konco sakpantaran, ya. Sing kaping loro yaiku ngoko alus, yaiku boso Jawa sing ukarané kecampur antara tembong ngoko lan kromo. Dalam bahasa Indonesia ini, ngoko alus adalah boso Jawa yang kalimat-kalimatnya ini adalah campuran antara bahasa Jawa sehari-hari atau ngoko dan bahasa Jawa yang alus atau kromo. Nah, ngoko alus iki digunakake kangge wong tuo sing guneman marang bocah cilik. Misale, kakak sing guneman nang adik, wong tuo sing guneman Hai karo anake nah koyok ngono ya ayo, ayo saiki sinau basa kromo koyok sing nangar mau basa kromo kapirang dadi loro ya lugu lan kromo alus nah saiki kita sinau kromo lugu DC kromuku yaiku Boso Jawa sing kedadean soko tembung kromo. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kromoluku itu adalah kata-kata yang menggunakan uh, bahasa yang alus ya Nah kromouku iki digunakake kangge wong sing luwih du derajate marang wong sing luwih tuo. Sing kaping loro yaitu kromo alus. Kromo alus yaitu bosok jawa, sing kedadian soko boso kromo lugu lan tembung kromo inggel. Nah, kalau dalam tingkatan bahasa jawa ini ternyata kromo alus adalah bahasa yang paling sopan. Ya, maka kromo alus iki digunakan guna Kangge bocah cilik Sing guneman marang sing lueh tuwo Contohnya sapa Anak nang wong tuwo nih Ya Iki guna ate kromo alus Saliani unggah ungguh boso Isih ana totokromo tata kromo sing kudu diugemi Sajeroning pacelaton Yaiku sing diarani subasito. Ternyata anak-anak Selain unggah ungguh boso ada lagi tata krama yang harus kita lakukan di dalam pacelaton, yaitu subasito. nih, yang unggah-ungguh boso, mujutake totokromo ing bab guneman. Nanging subasito mujutake totokromo ing bab solah bowo. Nah, anak-anak ternyata bedanya unggah upuh. Unggah-ungguh bosok sama subasito ini adalah Kalau kalau unggah-ungguh bosok itu e, Kita wujudkan dengan berbicara ya Dengan bahasa, bahasa yang sopan Akan tetapi subasito ini Kita wujudkan dengan tingkah laku yang sopan Nah tingkah laku yang sopan ini seperti apa? Tingkah laku yang sopan, subasito yang sopan ini yaitu dengan cara ketika kita berbincang dengan yang lebih tua. Maka kita uh, dingkluk ya, harus dingkluk. Dingkluk itu uh, menundukkan kepala kepada yang lebih tua sebagai tanda penghormatan. Ketika berbicara juga harus sumeh. Sumeh itu tersenyum. ya Kemudian madep ora tolah toleh ya. ketika kita berbicara dengan orang itu kita tidak boleh uh, tolah toleh ya harus lihat kepada teman kita yang kita ajak pacelaton kemudian ora disambi karo ngemil panganan utawa tulinan hp kalau kita sedang berbicara sedang pacelaton bersama teman kita atau dengan orang tua kita atau dengan orang lain jangan sambil makan, ojo karo ngemil panganan ya. utawa karo dulinan HP, gak oleh ya. Supaya luweh sopan. Alhamdulillah, biye materi dino iki? Gampang ya? Matur nuwun. Ojo lali salate, ngajini unggah-ungguh ten bapak ibu. Nurut sinaw sing teman jadi bocah sing soleh lansoleha. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.